Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengakses website Z Library yang terbaru. Kalau sebelumnya saya pernah posting cara mengakses website Z Library menggunakan web browser kali ini kita tidak perlu menggunakan Tor Browser artinya kita bisa menggunakan browser internet yang biasa yang umumnya kita gunakan apakah itu menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Microsoft Edge atau internet browser apapun jadi tidak harus menggunakan internet browser spesifik yang khusus seperti Tor Browser atau yang lainnya acaranya nah, sebenarnya cukup mudah uh, tapi kita harus mempunyai akun di tersebut. Kalau kita belum punya akun, maka kita harus membuatnya terlebih dulu. Baik yang pertama kita lakukan adalah masuk ke browser, apakah menggunakan Chrome atau um, Firefox, kemudian kita masuk ke singlelogin.dotmil. Ya, akan terbuka halaman seperti ini nah ini kebetulan uh, halamannya seperti ini kalau tadi kebetulan saya sudah login sebelumnya jadi sebelumnya. Nah, sekarang, tampilan awalnya seperti ini kalau kita belum login tidak seperti sebelumnya, kalau sebelumnya tampilan awalnya di sini ada eh, permintaan untuk mendownload Tor Browser, kemudian juga eh, apa namanya alamat si library menggunakan Tor Browser. kali ini tidak karena kita tidak akan menggunakan Tor Browser, yes, jadi tampilannya di sini hanya seperti ini saja: ada email, ada password. Nah, eh, kemudian di sini ada pilihan books dan articles. Jadi nanti ketika kita login, kita harus menentukan dulu apakah kita mau mencari buku atau mencari artikel. Jadi tidak bisa memilih di websitenya. Jadi kita memilihnya dari sini sebelum login. Nah, kalau kita belum punya uh, akun, maka kita harus mendaftar dulu di sini. Don't have an account? Sign up. Kita pilih sign up. Kita mendaftar. Seperti biasa, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya masukkan email, kemudian uh, password, kemudian juga nama yang akan kita munculkan sebagai username-nya. Lalu di sini tuliskan kode sesuai uh, yang ada di sini capcanya. Ini kalau sudah klik sign up. Nanti kita akan uh, dikirimi email untuk verifikasi alamat email ini setelah verifikasi, kita bisa langsung menggunakan akun kita. Nah, kebetulan saya sudah mendaftar, jadi saya sudah punya akun. Kita akan langsung masuk saja. Saya pilih articles karena saya akan mencari articles. Tapi di sini secara default, akan terpilih books Jadi kali ini saya akan memilih artikel kemudian saya sign in masuk nah dia nanti akan memunculkan website si langsung di halaman yang sama Jadi kita tidak harus menggunakan tor browser lagi oke okay. Nah, sekarang kita sudah masuk. Nah, di sini tampilan uh, yang kita pilih adalah artikel, maka di sini tidak ada tampilan uh, buku ataupun rekomendasi buku, buku yang bisa kita download. Kali kalau misalkan kita tadi memilihnya buku, maka uh, akan muncul rekomendasi buku yang bisa kita download. Kalau kita lihat di atas pun, di sini ada kata-kata si -kata library articles. Berarti yang kita cari di sini adalah artikel bukan buku nah, jadi uh, untuk buku dan artikel tadi di sana atau kalau misalkan kita mau berubah juga bisa di atas ini ada ada books ada artikel kalau kita mau switch ke books, tinggal pilih books nah, yang ada di pojok sebelah kiri atas Coba kita pindah ke books Oke, okay. hasilnya seperti ini. Muncul buku-buku yang direkomendasikan. Kalau kita mau mau artikel, tadi bisa kembali lagi ke sini. Di sini nanti akan muncul silap dari articles. Nah, sekarang karena uh, alamat yang kita apa namanya yang kita pakai atau yang muncul di sini ini adalah alamat personal sesuai dengan akun yang kita miliki jadi tidak umum nah untuk membuat kita lebih apa namanya lebih mudah mengakses kita bisa buat short linknya kita pilih books dulu supaya ini defaultnya nanti ke z library yang buku dan kita copy alamat webnya. Lalu nanti kita masuk ke bit.ly.com. Dan kita pendek. Kita kasih atau kita jadikan alamatnya biar lebih pendek dan eh, lebih mudah diingat. Nah, kalau misalkan kita belum punya akun di Bitly, silahkan bikin dulu. Buat dulu dari sini, sign up free. Kalau sudah, tinggal login saja. Kita bisa juga langsung menggunakan akun Google yang kita punya. Jadi, nanti login dengan Google, saya login dengan Google. Nanti akan muncul eh, apa namanya. Link yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Sini nanti kita bisa memodifikasi eh, bagian akhirnya. Jadi si extensionnya itu bisa kita ganti sesuai dengan selera kita. Misalkan bit.ly garis bit miring zlibrary. Si kita akan coba. Oke, okay, sudah ada. Sekarang kita lihat di sebelah kiri atas ada create new. Kita klik ini. Kemudian ada pilihan link, ada QR code. Kita pilih link. Kita klik. Lalu di kita stay kan ininya alamat yang tadi, Ctrl V. Nah, kalau sudah boleh kita masukkan judul halamannya di sini. Si kemudian kita isikan custom backoff misalkan custom backoff nya si library kur. kemudian kita pilih create yang ada di bagian bawah Oke okay, seharusnya sudah selesai, prosesnya tidak begitu lama saya kira. Oke, okay, ya sudah selesai. Nah, ini di sini sudah aktif free garis miring Jadi kalau kita ke browser, kemudian kita masukkan alamat bit.ly garis miring Maka otomatis akan mengarah ke sini. Eh apa namanya si Nah alamat ini tidak bisa digunakan untuk semua orang. Kita harus login dulu sebelumnya. Kalau misalkan kita punya alamat ini, Dan kita belum mungkin dan ternyata eh, apa, kita menggunakan login eh, punya Kak sedangkan linknya lain Jadi alamat ini, alamat silaturahmi yang muncul di sini, muncul di alamat ini adalah khusus alamat untuk kita. Unik alamat untuk satu orang user hanya tidak bisa di, uh, bisa diakses secara umum. Nah, untuk mempermudahnya kita buat di Bitly. Nah, kalau sudah. Nah tinggal kita lakukan seperti biasa untuk mendownload, kita tinggal pilih buku yang mau di-download. Misalkan di sini banyak sekali buku yang sudah ada, atau kalau misalkan kita mau cari di kolom pencarian, kita bisa cari di sini, misalkan kita cari penelitian dia akan muncul. Nah di sini ada pilihan books, ada articles. Nah, nanti kita bisa pilih mana yang akan kita download atau artikel mana yang akan kita download, dan tinggal diklik dan nanti dipilih uh, "download". Misalkan ini, nah, di sini ada "download PDF" 1987 MB. Nah, kita klik ini, nanti otomatis akan terdownload. Atau kalau misalkan kita mau mendownloadnya dalam bentuk lain, kita lihat di sebelah kanannya ada tombol seperti panah. Kita klik, tidak akan memunculkan uh, format yang uh, bisa di-download. Nah, di sini hanya hanya format PDF, tidak ada format lain ternyata. Tapi kita juga bisa mem me membukanya di browser download. Jadi kalau kita mau ngecek dulu isinya seperti apa, apakah uh, Sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, boleh open browser. Nanti, dia akan dibuka di uh, tab berikutnya. Nah, mungkin bisa kita lihat, lalu nanti kita bisa tentukan apakah mau download atau tidak. Nah, kalau misalkan um, artikel berarti tinggal kita kembali dulu lihat di sebelah kanannya ada articles. Nah, kita pilih uh, tab yang ini kalau kita mau menurut artikel. Ini di sini akan banyak sekali karena ada banyak sekali uh, judul-judul artikel jurnal yang isi kata-kata penelitian. Di sini terlihat ada 116 hasil untuk artikel dan 454 hasil untuk Baik, kita tunggu sebentar proses nah ya satu lagi untuk membuat apa namanya akun ini sebenarnya tidak harus verifikasi tapi ketika kita sudah verifikasi kita akan mendapat jatah 10 download per hari kalau tanpa verifikasi, kita hanya punya jatah 5 download per hari. Kita bisa mendapatkan jatah download yang tidak terbatas, tapi dengan syarat kita melakukan donasi. Nah, di bagian atas, paling atas di sini ada also unlimited downloads for 31 days after the day of making donations are available for all contributors who will donate during the fundraising period till uh, the 1st of April 2023. Jadi kalau kita melakukan donasi sampai tanggal 1 April 2023, nanti akan mendapatkan 1 bulan penuh unlimited download. Nah di sini ada tombol untuk to make donation, nanti akan ada pilihan apakah donasinya, mau pakai Paypal atau mau pakai kartu kredit atau apa, kemudian jumlah donasinya berapa, bisa diatur. Oke, nah ini hasil artikel, yang sekali di sini. 116 hasil artikel yang berisi kata-kata penelitian. Nah, untuk artikel caranya kurang lebih sama dengan uh, buku tadi. Tinggal kita pilih saja mana artikel yang mau kita download. Misalkan nah, kita pilih ini. nanti dia akan munculkan tombol download persis seperti tadi kita membuka yang hasil dari buku Dan nanti kalau misalkan ada format lainnya bisa kita download juga akan muncul misalkan format lainnya adalah selain PDF bisa saja ada format epub oke sini ada format lain hanya pdf dan bisa dibuka di browser nah, atau bisa kita send to Kindle di Kindle. nah kurang lebih sama seperti itu untuk mendownload hasil dari artikel satu lagi sebelum kita tutup video kali ini untuk eh, mengatur hasil yang ditampilkan kita bisa melihat di bagian ini ini untuk sortingnya, kita bisa mengurutkan dari yang paling populer, most popular, atau bisa juga dengan kategori lain. Kita cek, kita klik tanda panah yang ini. Ada yang best match. Ini dilihat dari kata kuncinya. Ada yang recently added, yang terbaru ditambahkan. Bisa saja publikasinya sudah lama, tapi baru ada yang mengupload. Maka itu termasuk kategori recently added. Bisa juga by title, sesuai dengan uh, judulnya. Apakah dari A ke Z, atau bisa ada juga dari Z ke A. Atau by year, diurutkan berdasarkan tahun terbit. Atau file size, ukuran uh, file dari yang terendah ke yang tertinggi. Dari yang tertinggi ke yang terendah. Atau dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, misalkan kita ganti sortingnya pakai kategori tahun terbit, buyer. Maka nah, nanti hasilnya akan berubah. Yang muncul di awal adalah eh, artikel yang terbit di tahun terbaru. Lihat. Misalkan ada yang... Eh, di sini saja misalkan ini kan ada 2014, ini 2017. 2014 ada di atas, 2017 di bawah. Karena mungkin 2014 yang ini, ya lebih populer daripada 2017 yang ini. Tapi kalau misalkan kita ganti dari most popular ini kemudian menjadi buyer, maka otomatis yang 2017 akan ada di atas. Karena dari tahun terbit terbaru, yang 1976 pasti ada di bawah-bawah. Karena -bawah. ini tahun terbitnya sudah lama. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang terbaru 2020, 2020, 2020 2019, 2019, sesuai dengan urutan tahun terbit. Nah, begitulah cara untuk mengakses Z-Library yang terbaru tanpa harus menggunakan uh, Tor Browser seperti yang saya share sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk Klik like, subscribe, komen, dan juga bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi dengan saya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.